Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ya teman-teman Kali ini Saya mau coba Mancing ikan pari lagi ya Mungkin Ikannya mau Makan ya Lokasinya di Pantai Gumuk Kantong Banyuwangi Muncar ya Teman-teman lokasinya Nah ini dan ini pantainya baru ditanami pohon cemara ya, teman-teman. Tuh, teman-teman. Nah, ini lokasinya. Nah, biasanya kalau ikan parit ini makanya itu air surut. dan ini teman-teman saya menggunakan umpan ikan ya ikan berunjung ini namanya kalau di sini kalau di daerah teman-teman enggak -teman, tahu apa namanya ini nah ini ya teman-teman baik ya teman-teman coba kita langsung lempar raja kita lagi ya Oke Baik ya teman-teman, ini lokasinya ya. Airnya bersih. Baik kita lempar empatnya sambil menunggu lagi. Sambil mandi-mandi. Kita mandi-mandi, oke. Okay? Nah, ini lokasinya ya teman-teman ya lokasi Pantai Gumuk Kantong, car Banyuwangi sambil menunggu umpanya dimakan mandi-mandi dulu kalau enggak dimakan ya pulang teman-teman mandi mandi di panas-panas menghilangkan corona. ikan tarinya mau makan nggak? ya teman-teman ini lokasi Uh, pernah saya mancing di sini ya, teman-teman. Ini, Tuh, itu gunungnya. Tuh. Ini panasnya terik banget ini teman-teman. Ini sambil memanaskan badan biar sehat anti corona ya. Eh, baik, teman-teman, sambil mandi-mandi aja dulu. seru-seru. Ya, teman-teman ya. Ini sambil main-main air ini. Nah, ini lokasi lokasi pantai di kawasan Prambanan Banyuwangi ya. Mungkin teman-teman yang ingin mau main ke sini Kalau bulan-bulan kayak gini ini masih kotor ya. Tapi bentar lagi ini air di sini, air pantai di sini bersih banget. Karena perubahan arus atau perubahan angin ya. Itu, itu perubahan apa? Timun semburungan ya, itu. Timurnya itu gunung-gunung Alas Purwo. Ini sambil menunggu ikannya dimakan, ya. tuh oh, kok ikannya dimakan? Umpannya, ikannya dimakan, ya, yang mancing, yang makan. Eh, mandi lagi, mandi lagi. kasihnya ya. baik ya teman-teman cukup aja ya di sini kalau nanti ikannya makan itu lama banget kalau ikan pari biasanya di sini tuh makanya itu enggak langsung dimakan susah kalau di sini Kucu sabar teman-teman kalau menunggu nih bisa nanti sore ini bisa bisa mau makan ini caranya nah. oke ya teman-teman saya akhiri aja ya sampai di sini oke teman-teman nah, semuanya mungkin kalau kayaknya mau makan ya nanti hai, ya hai, ya teman teman saya akhiri aja ya ini hai, lihat lihat hai, seka channel mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman mungkin videonya masih kurang bagus ya atau gambarnya masih kurang terang baiklah teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke semangat terus ya teman-teman oke